teman-teman sekalian dari Balai k Bandung, selamat siang sampai ketemu lagi. Masih ada satu materi dari saya, yaitu pengantar 17.025. Ini memang saya taruh di belakangan, karena saya akan memfokuskan dulu di 9.000. Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, 9.000 adalah induk untuk mengintegrasikan semua sistem manajemen. <coughs> Oke, <Okay>, meningkat waktu. <coughs> saya juga ada waktu, cuma sedikit ya, karena habis ini Pak Arusmani udah kehilangan satu jam nih dipakai oleh saya gitu Pak Arusbani ya Oke pengantar ISO atau SNI 17025 kalau di tayangan yang Bapak Ibu saya share itu udah ada yang saya potong yaitu di antara pengenalan ada pengenalannya kan udah tadi pagi isinya sama saya belum bertambah kecuali besok. Besok bertambah satu pernah mengajar di Balai Bandung. Paling itu penambahannya. Gitu ya. Nah. Jadi struktur dari 17025 seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, itu ada delapan klausul. Delapan klausul ini klausul 1 sampai 3 itu adalah bersifat apa ya? Normatif semua general yang persyaratannya itu justru ada di Klausul 4 sampai 8. Ada lima persyaratan. Umum, struktur, sumber daya, proses, dan manaj persyaratan manajemen. Itu yaitu persyaratan yang harus diterapkan oleh unit kerja, oleh oleh Balai K3 Bandung. Sekarang di dalam persyaratan umum, intinya cuma ada dua. Ketidakberpihakan atau impartiality dan kemudian finansial konfidensial, kerahasiaan. Di struktur, sama, enggak jauh berbeda dengan di jaminan di satu persyaratan sumber daya. Ada umum, ada personal, sumber dayanya, ada juga sarprasnya, ada peralatannya, ada keterlaluan meteorologi, dan penyedia barang dan dasar eksternal. Yang ketujuh, itu persyaratan proses. Di proses itu ada kaji ulang permintaan, tender dan kontrak. Ada pemilihan verifikasi dan validasi metode sampling, penanganan barang uji, dan seterusnya. Sampai ke pengendalian data di manajemen informasi. Yang kedelapan, nah ini ada persyaratan manajemen. Di dalam persyaratan manajemen ini, ada dua opsi yang harus kita pilih. Mau opsi A atau opsi B. Kalau kita memilih opsi A, belum menerapkan SMM, itu harus menerapkan dari nomor dua. Nomor dua sampai nomor sembilan. Dokumentasi sistem manajemen, pengendalian dokumen, dan seterusnya sampai ke kaji ulang manajemen. Nah, itu harus diterapkan di sistem manajemennya 7.025. Tapi kalau opsi B sudah menerapkan IMS yang edisi mutakhir, yang relevan dengan klausul 4 sampai dengan 7. Nah. Bapak Ibu sekalian, ini dari hasil cerita tadi, informasi tadi bahwa Balai K3 Bandung sudah menerapkan 9001 yang mutakhir 2015. Kalau nggak salah, kedengarannya begitu ya? Sudah menerapkan dan dapat sertifikat dari B4T, B4T Bandung, Sangkuriang ya, B4T Bandung Bandungnya. <tuh> Kalau B4, eh, sorry, kalau balai K3 sudah menerapkan, berarti balai K3 pilih yang opsi B. Sehingga untuk dari nomor 2 sampai nomor 9, itu mengikuti apa yang ada di sistem manajemen mutu. Tinggal ditambahkan aja kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 17.025, itu adanya apa aja. Misalkan contoh. Contohnya itu ada di measurement monitoring pengukuran. Itu pengukuran di jaminan mutu di 9001 adalah bla bla bla bla. Kalau pengukuran di 17025 apa aja? Nah, itu tinggal dimasukkan aja, dimasip-selipin silip aja. Itulah yang disebut integrasi. Jadi tidak semua nah, harus integrasikan. Kalau yang ini-ini tidak bisa. Kecuali yang tadi itu yang diagram Venn Nah itu di, harus diintegrasikan yang sistem dokumentasi yang ada yang ada kebijakan, ada sasaran dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa saya tadi bertahan lama di 9001? Karena akan menjelaskan yang di opsi A-nya dulu. Kalau opsi A sudah Bapak Ibu sekalian paham, sudah lewat, kita tinggal memikirkan yang opsi B. Seperti itu. Nah, proses. Jadi seperti tadi saya jelaskan di awal kalau kita berbicara sistem manajemen itu ada tiga prinsip yang harus kita pegang. Ada input, ada proses, ada output. Sekarang inputnya itu yang spesifik masuk. Inputnya masuk, diproses. Proses itu adalah di, di dalam proses ini adalah beli 3 Lalu ada output. Dari sini kita lihat di dalam proses itu efektif atau tidak. Output yang efisiensi. Apa tidak? Kita lihat. Efektivitas proses itu adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tercapai enggak ini? Di dalam proses ini? Di dalam output, efisien apa enggak? Hasil yang dicapai lawan sumber daya yang digunakan. Dengan sumber daya yang cukup hanya dua orang, ternyata berhasil, misalnya. Nah, dengan Sumber daya yang lima orang tidak berhasil. Silakan nanti diaudit atau dievaluasi ulang. Kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil. <tuh> dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang disebut gambar unsur-unsur proses di dalam sistem manajemen. Sekarang kita masuk ke persyaratan umum. Persyaratan yang pertama. Kita kalau sudah masuk ke persyaratan umum, kita harus mengingat kepada ketidakberpihakan dan kerahasiaan. Ini yang harus kita pegang. Tadi juga di dalam contoh-contoh contoh di itu, saya sudah menjelaskan terjadinya audit konflik kepentingan. Waktu tadi saya contohkan Pak Rahmat mengaudit Bu siapa? Bu Kerta siapa tadi. Pertanding ya, kalau nggak salah lupa saya. Nah itu, itu ada kepentingan. Itu salah satu di antaranya ketidakberpiakan. Ini membukti dokumen. tertera dalam panduan mutu, jadi yang namanya ketidakberpihakan ini harus masuk di dokumen level satu. Dokumen level satu itu umumnya berisi panduan mutu. Dan isinya general. Bahwa isi mutlak di panduan mutu adalah menjawab standar. Jadi menjawab standar itu adalah di dokumen satu, Di dokumen level 1. Di dokumen level 2 itu adalah SOP-OP yang dijelaskan di dokumen level 1 masih kurang jelas, belum bisa diimplementasikan, maka diturunkan menjadi SOP. Atau di dalam, di dalam, apa namanya, kalau di dalam 9001 namanya informasi terdokumentasi. SOP tidak harus dibuat ya. Tapi umumnya, kalau kegiatan berulang-berulang, kita membutuhkan SOP mau nggak mau. Karena bagian dari informasi terdokumentasi adalah SOP. Nah, di dalam dokumen level satu tadi, ada ketidakberpihakan dan kemandian identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan jika ada risiko dapat menghilangkan atau meminimalisasi independensi laboratorium <tuh> dan laboratorium harus dijaga kerahasiaannya ini loh jadi jangan ember petugas-petugas lab itu jangan ember wah tadi saya habis menguji saya si ah, begini nggak jangan itu nanti ada di sini yang namanya kode etik, code of conduct. Jadi, kalau kita bekerja di tempat-tempat yang rahasia, silakan boleh-boleh saja, banyak ngomong, boleh-boleh saja. Di sana kemarin nge lah, kalau orang jawa bilang. Tapi jangan terus rahasia negara atau rahasia perusahaan dibocorkan. Seperti itu. Nah, identifikasi risiko terhadap tidak berpihakan Misalnya, di sini misalnya, ada klien di 7025, itu Pak Rahmat mau apa ya, mau masuk ke labnya Balai K3 karena Pak Rahmat itu adalah gurunya, Pak Rahmat adalah pernah menjadi apa ya, pernah menjadi tutor dan sebagainya, gurunya lah, atau Pak Rusbani atau saya masuk ke sana terus dari pihak Balai 3 gak enak lah, jangan itu Pak Narto teman kita, nah itulah itu berpihakan harus diidentifikasi. Jika ada risiko harus dihilangkan. Yeah. Jangan cuma lihat nartonya tapi lihat pekerjaannya seperti itu. Dokumen level 2. Identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan secara mengatasi risiko tersebut. Jadi rekaman di sini komitmen personal menaati code of conduct. Rekamannya di sini di dalam ketidakberpihakan atau kerahasiaan harus menaati Kode etik. Bikin kode etik di laboratorium yang bekerja di 2025. Bikin kode etik. Itulah kode etiknya seorang pekerja. Jadi kalau kita lihat ah, tulang ikannya, ya, Facebooknya adalah ketidakberpihakan adalah komitmen manajemen yang tidak memihak identifikasi risiko, komitmen pengelola, dan seterusnya. Lalu dari sini lab tidak memihak Bebas dari tekanan, menghilangkan risiko. Nah, bebas dari tekanan adalah bunikan adalah seorang top manajemen Nitip sama orang dalam. Tolong ya, itu prosesnya. Jangan, udahlah, jangan dipersulit. Yang penting beres. Nah, tertekan oleh pimpinan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi, bebas dari tekanan, tidak ada tekanan apapun. Harus netral harus objektif. Kalau kerahasiaannya adalah Komitmen mengelola informasi dengan kekuatan hukum. Jaga kerahasiaan milik pelanggan. Jangan ember lah kalau orang bilang. Punya klien, ke kesana kemari bahwa alat-alat ujinya itu kurang bagus dan sebagainya. Itu jangan. Harus kita rahasiakan. Informasi customer dari sumber lain, juga di sini persyaratan membuka kerahasiaan. Itu juga nggak boleh. nah Seperti ini di kerahasiaan. Jadi, Ketidakberpihakan dapat terancam. Ketidakberpihakan dapat terancam berdasarkan kepada kepemilikan, tata kelola, manajemen, sumber daya bersama, keuangan, kontrak, pemasaran. Nah, inilah sumber-sumber ketidakberpihakan yang harus ibu, bapak, pahami. Sumbernya dari sini, mungkin dari keuangan. Udahlah, jangan susah-susah nih harusnya menguji di laboratorium balai k 3 dengan biaya 500.000, karena mau baik pas lewat jalan tol udah ada sumpel aja 2 juta. Yang penting sertifikat keluar misalnya. Ya, saya kalau bicara memang gitu Bapak Ibu. Saya bicaranya orangnya blak-blakan open karena saya apa ya, berbicara untuk membenahi sistem seperti itu. Nah, terus kontrak. Kontraknya juga demikian. Pemasarannya juga demikian. Jadi komitmen secara hukum yang ditegakkan seperti perjanjian kontrak. Pegang perjanjian kontrak. Lanjut. Ketidakperipiakan dan kemandirian itu ada input, proses, output. In, persyaratan input. Adanya kode etik atau put of conduct tentang ketidakperipiakan dari kemandirian. Prosesnya adalah identifikasi dulu. Resiko, -resiko yang kira-kira berpotensi. Terus terapkan kalau ada risiko diterapkan, dihilangkan atau kalau bisa diminimalisir. Terus diterapkan kriteria persyaratan yang independen sesuai dengan jenis lab. Kriteria itu adalah untuk keberterimaan. Nah, ini keberterimaan output, semua kegiatan laboratorium terbebaskan dari risiko keberpihakan melalui bukti rekaman. Terpenuhi semua kriteria independen laboratorium. Personal kuncinya di sini ternyata ada di manajemen puncak. Manajemen puncak, teknik dan materi audit yang sesuai. Satu, harus paham dengan kelengkapan, keserian, dan kesenambungan yang ada di dokumen Code of Conduct atau kode etik. Periksa rekaman, cara mengatasi resikonya. Apakah itu kegiatan yang rutin? Adakah hubungan organisasi dengan customer? Adakah hubungan personal organisasi dengan customer? Mungkin ini yang memberikan sampel adalah saudaranya dari. Ya, seperti itu. Terus wawancara dengan personal kunci atau personal yang diberi mandat tentang risiko ketidakperibahan. Periksa organisasi lab dan personalnya. Independen dan menjaga integritas terhadap pihak yang terlibat dalam objek yang diuji. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan di atas, sumber-sumber dari ketidakberbiakan itu banyak di antaranya. Ada pimpinan, ada ada. Dari personal-personalnya, juga dari kontraknya, dan seterusnya. Contoh ketidakberpihakan. Sumber ketidakberpihakan itu terjadi pada dari kegiatan rutin, bisa juga dari hubungan organisasi dengan customer. Mungkin mungkin itu anak perusahaan, bisa saja terjadi. Balai k Bandung punya... Anak perusahaan mau nguji di Balai Lekatia Bandung, karena anak perusahaannya dipermudah. Bisa jadi juga hubungan personal organisasi dengan customer. Itu sumber-sumbernya. Nah, cara mengantisipasinya adalah, kalau kegiatan rutin kode etik, prosedur, kaji ulang, permintaan, dan audit ketidakberpihakan mengganti identitas sampel dari pengelola sampel ke bagian laboratorium. Ukuran keberhasilannya, Corrective 100%. Itu harus dibikin di balai ketiga. Terus untuk organisasi dengan customer. Tentang kode etik. Itu keberhasilannya kontrak yang adil dan transparan. Jangan mentang-mentang itu kenalan, jangan mentang-mentang itu adiknya pimpinan, itu kontraknya dipermudah. Terus untuk mengantisipasi dari hubungan personel dengan customer. Pengakuan personil atas hubungan dengan customer yang dapat menimbulkan pemihakan. Itu kuncinya adalah kejujuran. Dijadikan budaya zero tolerant. Nah, sekarang kalau untuk mencari budaya kejujuran itu mungkin agak sulit ya. Kalau budaya korupsi mungkin sudah berurat dan berakar ya. Wah, itu tadi. Mudah-mudahan di balik ketiga tidak ada budaya korupsi. Mudah-mudahan budaya kejujuran yang masih ada. Mudah-mudahan seperti itu. Ini kerahasiaan kerahasiaan itu di dalam persyaratan inputnya informasi milik customer yang harus dirahasiakan dan pengecualiannya kecuali oleh customer boleh yang ini di open yang ini jangan selain ada apa ada pesan dari customer jangan di open jangan di sama sekali di apa diekspos harus dirahasiakan bang nah. Prosesnya adalah pemberitahuan di awal info pelanggan yang akan ditempatkan dalam domain publik. Di dalam proses lagi, kesepakatan antar lab dan customer untuk menempatkan dalam wilayah publik dimasukkan ke dalam kontrak. Terus, persyaratan hukum atau kontrak yang dinyatakan dengan membuka informasi rahasia. Nah, keberterimaannya adalah tidak adanya konflik hukum atau pengaduan antara LI dan customer lembaga inspeksi ya ini maksudnya, tentang menjaga kerahasiaan informasi customer. Terus personal kuoncinya adalah memeriksa kelengkapan sesuaian dan kesinambungan dokumen rahasia informasi pelanggan. Ini tetap yang nomor satu, memeriksa rekaman, pertiga, memeriksa persyaratan hukum, nomor empat, memeriksa pengaduan customer. Itu tetap kuncinya ada di manajemen puncak, di top manajemen. persyaratan struktur. Yang kedua ini masuk persyaratan yang kedua. Struktur kompetensinya adalah manajer mutu, manajer teknis, deputi manajer teknis, posisi lain yang terlibat dalam pengujian. Manajer mutu dirangkap oleh kepala sisi apa? Silakan monggo. Manajer teknis dirangkap oleh manajer oleh kepala bagian apa? Silakan diatur-atur, Tidak masalah. Tuh nanti ada selembar kertas yang menyatakan seperti itu. Di dalam sistem manajemen. Nah, ini kira-kira strukturnya kurang lebih kira-kira seperti ini. Contoh yang warna kuning, manajer mutu. Kalau di, di struktur 17.025, dia sebagai manajer mutu. Tapi di struktur PNS-nya, dia sebagai kepala seksi. Ya, monggo silakan enggak masalah. nggak usah yang di struktur organisasi yang sudah diatur oleh pemerintah dirubah. Jangan. Biarkan aja nggak apa-apa kok. Begitu. Ini contoh jenis laporannya seperti ini. Nah, sekarang struktur organisasi. Dokumen level satunya adalah pernyataan komitmen. Jadi yang disebut dokumen level satu ini, Bapak-Ibu sekalian, ini nanti yang ditulis di pedoman mutu. Yang di pedoman mutu itu minimal menyangkup kaidah-kaidah seperti ini. Kalau Bapak-Ibu lihat ada dokumen level satu, ada dokumen level dua, itu yang level satu ada di, di pedoman mutu, yang level 2 ada di SOP. Seperti itu melihatnya. Jadi pernyataan komitmen di dokumen level 1. Untuk memenuhi standar dan kepuasan customer, badan pemberi akreditasi, dan pihak berwenang. Akte pendiriannya harus ada, bukti fasilitas, strukturnya harus ada, personal dan mekanisme. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian, struktur organisasi itu adalah sama dengan struktur yang ada di PNS Yang mau ngomong aja, tapi status gamanya kan berbeda Itu kepala seksi Tapi kalau di 7.025 tidak mengenal kepala seksi Adanya manajer nah, yang seperti disebutkan tadi Silakan, nggak apa-apa dirangkap Nanti di, hanya selembar kertas saja dibuat oleh top manajemen Bahwa untuk manajer teknis dijabat oleh nah, gitu Terus ada lagi nih yang tadi ditanyakan sama Bu, siapa ini? Struktur organisasi lab dan induknya serta penjelasannya ini. Dokumen menunjukkan fasilitas laboratorium. Itu yang di dokumennya hal 1. Yang no 2. Ketentuan perubahan SMM dan direncanakan dan diimplementasikan aturan komunikasi internal dan eksternal. Ini masuk di dokumen level 2, bikinlah SOP. SOP komunikasi misalnya. Di dalamnya ada internal bagaimana, eksternal bagaimana. Ending dari ini semua rekamannya adalah harus ada struktur organisasi. Otoritasnya harus ada, tanggung jawabnya harus ada, hubungan antar bagian dan struktur dalam organisasi induk. Nah, hubungan, <tuh> kalau struktur organisasi enggak ada, itu nggak bisa akan jadi temuan. Terus, tanggung jawabnya, contoh tadi Bu siapa tadi yang di manajer mutu, Bu Tanti ya? Bu Tanti itu tanggung jawabnya sebagai apa? Tanggung jawab yang di sini berbeda dengan tanggung jawab yang ditupoksi. Nah, mungkin ada perkawure jabatan yang ditupoksi Balai k 3. Itulah untuk di Perkabnar, tapi kalian di 17025, itu disesuaikan dengan persyaratan yang ada di 17025. Seperti itu. Nah, tanggung jawabnya Bu Tanti tadi itu tertuang di pedoman mutu. Seperti itu. Terus link di atas ini yang, sorry, tanggung jawab manajemen puncak ada di atas ini, lingkup kegiatan di bisbon ini, tolong ikan, persyaratannya, struktur, dan sebagainya, itu kalau sudah menyatu di tengah-tengah, maka ditarik di klausul 5 tersebut. Sudah oke. Okay. Di bawahnya pencegahan pencegahan diminimalisir, penyimpangan diminimalisir, implementasi maintenance, improvement dan menjamin efektivitas laporan manajemen puncak, SMM, dan di, sampai di tulang ikannya ini baru ditarik. Akhirnya ketemu dan selaras seperti itu. Sekarang struktur organisasi. Ini persyaratannya adalah 17.00-17. Persyaratannya berbadan hukum. Sekarang Balai k sudah jelas berbadan hukum. Hmm. Gitu kan, Terus ada ketetapan diangkatnya manajemen puncak, ada siapa yang diangkat jadi manajemen puncak, itu ada ketentuannya. Struktur organisi induk dan laboratorium sudah juga jelas, ini induknya seperti ini, labnya seperti ini. Terus fasilitas laboratorium permanen, permanen di luar fasilitas. Kom, ini komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan, pihak berwenang, dan kan. Jadi yang namanya komitmen di setiap sistem manajemen itu selalu muncul. Komitmen dituangkan dalam bentuk kebijakan. Bapak, Ibu jangan salah. Apa perbedaan, ini pertanyaan saya. Apa perbedaan komitmen dengan kebijakan? Itu pertanyaan saya. Nah, udah jangan dijawab dulu. Nanti dalam hati aja jawab. Kapan pimpinan berkomitmen, kapan kepimpin, pemimpin mempunyai kebijakan? Lebih penting mana komitmen dengan kebijakan yang bisa diukur? Itu pertanyaan saya. Oke. Okay. Keperteriman outputnya tidak ada ketidaksesuaian semua persyaratan organisasi pihak yang berkepentingan. Semua harus sesuai. Untuk personal coachingnya tetap masih di manajemen puncak. Tetap di manajemen puncak. Teknik dan materi auditnya harus sesuai dengan memeriksa kelengkapan. Yang kedua, Periksa rekamannya, itu pada saat mengaudit nanti. Yang ketiga, ketentuan komunikasi internalnya seperti apa. Periksa masa berlaku semua dokumen organisasi, masih berlaku atau sudah expire. Periksa struktur organisasinya, ruang lingkupnya seperti apa. Kegiatannya, ada nggak di situ konflik kepentingan? Jangan-jangan orang itu nggak pernah diganti-ganti karena dia punya konflik kepentingan. Kan seperti itu. Jangan-jangan, ya mohon maaf, Jangan-jangan setorannya kan ke atas. mau? Oh, karena udah tahu mesin ATM-nya. <tuh> Mungkin seperti itu. Jangan sampai terjadi di balai ketiga ya. Persyaratan sumber daya. Ada enam semua. Kita lihat satu persatu. Personel. Dokumen yang persatu. Di dalam sumber daya, kebijakan dan komitmen. Muncul tuh kalimat tuh. Kebijakan dan komitmen. Pertanyaan saya muncul. Apa beda kebijakan dengan komitmen? Jadi kebijakan dan komitmen untuk menggunakan personal yang kompeten, imparsial, bekerja suatu sistem manajemen yang eh, manajemen dan dipantau. Jadi menggunakan personal yang kompeten seperti tadi pertanyaan, bagaimana kalau di suatu jabatan personalnya tidak kompeten? Pimpinan harus melihat dikompetenkan atau dicari pimpinan yang kompeten. Tapi ini memakai surat bahwa pejabatnya Gitu loh. Dokumen level 2-nya adalah uraian tugas setiap personal, tanggung jawab, dan memenang. Prosedur mulai dari perekrutan sampai pemantauan kompetensi. Itu harus ada SOP dari mulai dia diangkat jadi jadi tim di 17.025 sampai dipantau kompetensinya apa aja. persyaratan kompetisi setiap posisi yang terlibat pengujian. Buktinya adalah Rekaman personal. Persyaratan kompetensi, buktinya lagi, pemilihan personal, metodenya seperti apa. Pelatihan personal sudah dilakukan apa belum? Sudah. Berapa orang? Nah sekarang, berapa orang pelatihan personal hari ini? 43 katanya. Okay. Silahkan dicatat. Apalagi tadi Pak Rahmat teriak-teriak, itu absensi, absensi, absensi. Jangan sampai hilang absensinya. Karena nanti auditor datang, tidak menutup kemungkinan, mana bukti absensinya? Biasanya kalau auditor itu jarang nanya sertifikat. Mana sertifikatnya? Jarang. Karena sertifikat bisa dibeli, sertifikat gampang didikin Tapi kalau absensi, itu disimpan oleh pimpinan. Begitu dilihat, ternyata nggak ada. Juga biasanya kalau auditor datang, selain minta absensi, juga minta foto. Atau minta tayangan, ini seperti tayangan saya ini. Di tayangan saya ini sama Pak Rusbani itu harus disimpan. Nanti kalau auditor datang, entah dari B4 atau dari kan, kalau dia ngawui dia nanya sudah pelatihan belum sudah tayangannya seperti apa. Nah dilihat nanti sama auditor begitu bapak ibu sekalian. Terus ini yang di sebelah kali ini, persyaratan kompetensi dari awal kompetisi Sdm sesuai su tugasnya dan evolusi penyimpangan yang signifikan ini adalah bisbonnya. Jadi kompetensi itu percaya satu, syarat pendidikan. Sandi yang sudah saya jelaskan. Misalkan kompetensi seorang auditor. Pendidikannya minimal harus apa? Apakah hanya lulusan S1, S2, S3, atau hanya cuma lulusan TK? Silakan-silakan aja. Lihat persyaratan perundangan yang berlaku. Terus kualifikasinya seperti apa? Apakah dia sudah pernah pelatihan internal? Apakah harus eksternal? Pelatihan, pengetahuan, teknis, keterampilan. Pengalaman harus berapa tahun mengalami audit, misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di bawah juga, yang, yang paling bawah, di bawah tulang ikan ini, ada pemberian otoritas. Prosedur pemilihan pelatihan, pengawasan otoritas mantana. saya tidak tahu apakah di, eh, di balai K3 punya SOP pemilihan pelatihan. Jadi pelatihan yang diutamakan adalah pelatihan yang urgen-urgen dulu, misalnya gitu ada SOP-nya. Silakan silakan aja kalau ada, kalau enggak ada silakan silakan bukan. Karena itu bukan suatu keharusan. Dan kebetulan kok pas banget gitu loh yang diadakan hari ini itu pelatihan 9001 dengan 17025 yang memang mereka pakai. Terus dikomunikasikan tugas tanggung jawab dan memenang setiap personal. Jadi setiap personal itu harus tahu tanggung jawabnya mau ngapain. Di 17025. Jangan cuma datang ikut-ikutan, hanya cuma diperintah seperti robot, enggak enggak perlu begitu. Dikasih tugas. Jadi kita itu bekerja tuh bukan karena pimpinan, jadi kita tuh bekerja karena tugas. Pimpinan ada enggak, pimpinan enggak ada, tetap kita tetap harus bekerja karena memang tanggung jawab terhadap tugas. Kalau kita bekerja tergantung dari pimpinan, wah nggak ada pimpinan udah ngilang <tuh> jangan seperti itu jadi prosedurnya adalah menentukan persyaratan kompetensi pemilihan pelatihan supervisi pemberian otorisasi dan pemantauan kompetensi personal harus dipantau kalau bisa personal harus ditingkatkan apalagi di PNS ya harus ada sekian jam pelatihan setiap tahun karena SKP-nya nuntut kan begitu Oke, lanjut. Nah, ini evaluasi personal. Contohnya salah satu adalah kompetisinya personal, atributnya, atributnya adalah nah, feedback-nya, wawancaranya sudah diconteng. Terus knowledge-nya, pelatihan pendidikan dan pengalaman. Nah, ini yang harus direkam. Skillnya juga direkam. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekali bisa baca sekarang kita ke personal standar kompetensi personal teknis itu standar kompetensi personal teknis yang ada di balai k3 atau apa untuk personal pengambilan sampel itu harus punya kualifikasi apa yang uji itu harus punya kualifikasi apa nah, kalau ada kalibrasi internal nah, kalau eksternal memang harus di lembaga independen barangkali ada yang internal itu kualifikasinya harus ikut pernah ikut pelatihan apa Terus, menerbitkan laporan hasil uji, dan seterusnya. Yang kedua, inputnya adalah asesmen kompetensi personal lab, terutama yang dipersyaratkan. Prosesnya adalah prosedur 6.2 menentukan persyaratan kompetensi, yaitu pelatihan pemilihan, pelatihan, kawasan pembelian ototis, dan seterusnya yang tadi sudah saya bacakan. Outputnya adalah kesesuaian kompetensi personal lab, dengan standar kompetensi yang diperlukan. Personal kunci di sini, bukan top manajemen. Jadi, personal kuncinya adalah di manajer teknis, manajer mutu, dan manajer penunjang yang lainnya. Ini, ini personal kunci di sini, di sebelah kanan. Teknik dan materi audit sesuai. Pemeriksaan dokumen. Sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengembangan kompetensi personal, pemeriksaan persyaratan, dan seterusnya, sampai demonstrasi keterampilan hasil pengalaman. Seperti itu. 63. Fasilitas lab dan kondisi lingkungan. Bukti dokumennya, di dokumen yang 1. Kebijakan dan komitmen untuk memenuhi, memantau, dan mengendalikan kondisi lingkungan. Persarat, uh, fasilitas lab yang memenuhi persyaratan dan Sesuai dengan standar. Untuk SOP-nya di dokumen level 2, bikinlah aturan pemantauan fasilitas dan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan di dokumentasi. Bukti dari ini sebagai auditor, itu buktinya lihat nanti, bukti kerjanya. Rekaman pemantauan fasilitas dan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan oleh metode dan seterusnya. Ini kaji ulang secara periodik. Kenapa kaji ulang secara periodik? Karena SOP itu mensyaratkan bahwa kaji ulang itu dilakukan minimal setahun sekali atau dua tahun sekali. Saya nggak tahu di Balai Ketiga Bandung, kaji ulang setahun berapa kali, saya nggak tahu. Tapi kalau namanya... Sekali, Pak. Sekali. Nah, itu kaji Audit ulang... Audit internalnya enggak. dua kali. Audit internal dua kali, kaji ulangnya satu kali. Itu untuk kaji ulang apa, Bu? Sistem manajemen apa? tujuh belas pak sama yang ISO juga 9001 sama sekali sekali berarti di balai kartiga itu setahun dua kali kaji ulangnya untuk ISO sembilan sendiri tujuh sendiri seperti itu ya iya iya pak nah. terus auditnya dua kali berarti empat kali sembilan dua kali sembilan kalau nggak salah sekali ya Bu Tanti mm -hmm. Jadi personilnya beda, Pak. Dia memang oh. sekali, setahun sekali aja. Ya. Nah, itu personalnya beda. Kalau dia personalnya memiliki kualifikasi yang sama, itu bisa kan dipakai ya. Ini masukkan aja. Bisa dipakai sehingga auditornya jadi banyak. Tapi syaratnya itu tadi sudah memiliki kualifikasi seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan kegiatan periodik berulang. Itu tadi, di Belai K3 Bandung itu kaji ulang itu berulang setiap setahun sekali. Untuk yang mutu, setahun sekali untuk yang laboratorium. Jadi dua kali melakukan kaji ulang. Kalau sudah diintegrasikan, cukup satu kali saja. Kan di, seperti itu ya. Oke. Okay. Sekarang, fasilitas lab dan kondisi lingkungan. Input, proses, output. Inputnya adalah daftar persyaratan akomodasi dan lingkungan untuk semua parameter pengujian yang dipercayakan metode uji, dan seterusnya. Prosesnya adalah penerapan peraturan ke rumah tanggaan yang membatasi akses. Outputnya adalah final. Tidak adanya faktor akomodasi dan lingkungan yang memunculkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengujian. Nah, terus, ini personal kuncinya adalah di manajer teknis, dan di manajer penunjang. Teknis dan materi audit yang sesuai maksudnya adalah pemeriksaan dokumen, daftar yang diperserahkan oleh metode uji, dan seterusnya. Pemeriksaan kondisi lingkungan yang harus dipantau dan dikendalikan. Pemeriksaan rekaman tindakan yang diambil bila berada di luar kriteria. Wawancara personal tentang pengetahuan pengendalian akomodasi dan lingkungan. Demonstrasi kompetisi, dan seterusnya. Oke. Okay. Sekarang, 6 4. Peralatan. Di dokumen level 1, kebijakan sumber daya semua peralatan yang diperlukan dalam pelayanan lab. Jadi, di dokumen level satu itu bunyi di kebijakannya. Menyatakan bahwa Balai K3 Bandung memiliki peralatan yang handal, terkalibrasi, dan seterusnya. Itu pokoknya yang bicara yang manis-manis, seperti yang tadi sudah kita katakan. Ya, kita Bicarakan. Di level 2-nya, itu harus ada SOP, penanganan yang aman. Misalkan ada transportasi, ini sarpras ya, transportasinya bagaimana kita membawa apa namanya, punya barang pelanggan. Penyimpanannya bagaimana? Jadi penyimpanan milik pelanggan. Terus perawatannya bagaimana? Terutama untuk perawatan, bagi peralatan ukurnya juga harus kita lihat. Yang tadi sudah kita bicara kalibrasi dan seterusnya. Terus prosedur tambahan bila peralatan digunakan di luar lab yang permanen. Nah, kalau memang ada peralatan B, balai K3 di, la, dipakai di luar laboratorium, itu harus ada aturan mainnya sendiri. jangan alat yang harus dipakai di dalam lab itu dibawa keluar. Contoh. Misalkan timbangan lah, katakan yang gampang. Dari tadi saya ngomong timbangan terus. Timbangan itu harusnya ada di dalam lab, karena akurasinya harus tinggi. Sehingga kalau nimbang itu jangan sampai kena ketiup angin. Misalnya gitu. Kita pernah lihat timbangan emas, tuh ada di dalam, dikurungin pakai kaca. Nah, kalau timbangan yang harusnya di dalam laboratorium dipakai di luar, itu harus ada aturan mainnya. Hal itu adalah untuk melihat akurasi dari pengukuran diimbangan tersebut. Nah, terus, prosedur pengecekan antara pemeliharaan keyakinan dan status kalibrasi. Selanjutnya, prosedur penyalinan, serangkaian faktor koreksi, dan seterusnya. Nah, di sini muncul dokumen level 3. Kalau yang tadi, itu hanya dokumen level 2. Ini kenapa dia muncul dokumen level 3? Karena... Apabila di dalam SOP masih perlu dijelasin lagi, di lagi, maka turun lagi turunannya. Jadi dokumen level 3 bisa dipahami Bapak Ibu, sarasa itu sudah paham. Dokumen level 3 itu dalam bentuk instruksi kerja IK. Sebagai contoh, misalkan dokumen level satunya adalah sebuah mobil. Mobil, dokumen level satu Di mobil itu ada yang namanya sepion, setir, ban, ada juga yang namanya apalagi kaca dan seterusnya. Tapi di dokumen level 2 nya itu membicarakan masalah spion. Inilah cara pembuatan spion, cara menggunakan spion. Ini cara menggunakan apa me, merawat ban mobil. Nah, ternyata di waktu kita bicara bikin SOP merawat ban mobil, ternyata itu ban mobil udah apa masih cukup general, harus kita turunkan lagi. Cara merawat ban mobil adalah, satu, peleknya harus diapakan, cerita masalah pelek. Terus, pentilnya harus diapakan, cerita masalah pentil. Nah, itulah yang disebut dokumen level 3. Jadi, turunan dari dokumen level 2. Gitu. Nah, untuk di sebelah kanan saya ini yang warna biru, prosedur penanganan, penyimpanan, transportasi, penggunaan, dan perawatannya, ini ada di klausur 643 peralatan di luar kendali permanen, yang tadi sudah saya ceritakan, kalau timbangan itu ada di luar lab bagaimana, terus memiliki akses ke semua peralatan, juga ada di dia yang di, yang di 64 ini. Nah, terus kita lanjut ya. Ini untuk peralatan. Inputnya adalah ketersediaan peralatan lengkap. Ini sudah kita ceritakan tadi. Alat mampu menghasilkan akurasi dan rentang ukur serta presisi yang diperlukan sesuai dengan sesuai perspesifikasi yang diperlukan yaitu pasti sehingga untuk melakukan pengukurannya juga di tempat-tempat yang tersendiri prosesnya dikalibrasi alat tuh harus dikalibrasi dicek antara sebelum digunakan sesuai dengan prosedur jadi kalau mau enak biasanya kalau ada alat-alat laboratorium tuh suka dicek dulu dicek dulu sebelum dipakai setelah dipakai Baru dia menghasilkan inilah setelah dicek. Biasanya seperti contoh, kalau di radiografi, mungkin radiografi barangkali kalau B 4 t ada ya, radiografi itu itu harus menggunakan densitometer. Itu kita cek dulu nol, setelah itu baru kita pakai, setelah itu baru kita kembalikan ke nol lagi. Terus outputnya adalah peralatan selalu fit to purpose propose untuk pengujian bila ada koreksi dari hasil kalibrasi diperhitungkan. Ini personal quality-nya adalah manajer teknis dan manajer penunjang. Lagi-lagi nanti bisa di, di bisa dilihat diteliti. Selain daripada apa monitoring dan pengukuran itu bisa dilihat dari nanti hasil audit. Di mana di dalam audit itu harus kita lihat pemeriksaan dokumennya, pemeriksaan perfon perataan, pemeriksaan hasil kalibrasi. Kan Bapak Ibu suka mengaudit, tuh sukaranya. sudah dikalibrasi apa belum? Sudah. Masa kalibrasinya masih berlaku apa enggak? Terus, ini orang yang memakai alat ini, kompeten apa enggak? Seperti itu. Jadi, personal coachingnya, manajer teknik dan manager penunjang, dan data-data ini bisa dilihat pada saat diantaranya dari hasil audit. Keterterlusan pengukuran, kebijakan dan komitmen memenuhi persyaratan lagi-lagi di dokumen level satunya lah kebijakan dan komitmen. Iya bu, masih ada PR ya. Apa bedanya kebijakan dan komitmen masih buat ingat-ingat masih buat PR loh itu. Nah terus dokumen level 2 nya prosedur dan program kalibrasi peralatan harus punya program kalibrasi harus ada. Kalau sudah cukup dengan SOP silakan programnya dibikin lampiran. Terus ada prosedur pengecekan antara prosedur penanganan, transportasi, penyimpanan, dan seterusnya. Ini kalau sudah bicara transportasi, penyimpanan, itu umumnya adalah kepada barang milik pelanggan. Buktinya adalah program dan rekaman kalibrasi peralatan, rekaman penggunaan bahan acuan bersertifikasi, rekaman uji banding, rekaman pengecekan antara. Nah. Itu adalah buktinya. Itu nanti bisa juga dilihat, ditanyakan seperti tadi, di saat audit. Nah, ini Facebook-nya seperti ini. Yang intinya adalah keterselusuran pengukuran, diartikan bahwa hasil ukur, tertelusur ke satuan internasional atau ke bahan acuan bersertifikat. Standar acuan digunakan untuk kalibrasi internal, cek antara bahan acuan, referensi material, dan seterusnya. Jadi, ini adalah untuk mampu telusur. Jadi alat ukur kita itu nggak apa ya? nggak ngawur, nggak asal jadi. Oh ini kenapa alatnya nggak sesuai? Oh ini ukuran Bandung, katanya gitu. Yang enggak, enggak ada di Bandung dengan ini harus sama, kecuali gravitasi bumi. Nah, sampai sekarang gravitasi bumi berbeda-beda katanya. Yang saya dengar, nggak tahu kalau yang di Bandung gravitasinya berapa, saya tahu ya 9,8 ya. Oke lanjut. Masih ketertelusuran pengukuran. Ini yang sekarang adalah inputnya ketersediaan bahan acuan. Prosesnya tetap masih dalam program kalibrasi. Jadi masih alatnya dia yang masih, masih ditelusuri. Terus penggunaan bahan acuan. Outputnya adalah peralatan selalu tertelusur ke satuan standar internasional. Status kalibrasinya harus jelas. Dan performa alatnya juga harus... Ha Uh, apa dibandingkan dengan bahan acuan bersertifikat, itu tetap handal. Dari mana kita bisa melihat ini? Tetap dari hasil audit, kita bisa lihat. Selain, ini mohon maaf, hasil audit selain melakukan monitoring, MONEF, monitoring dan evaluasi. Karena kalau dari MONEF pun sebetulnya kita bisa, tanpa harus melalui audit. Ini penyedia jasa eksternal dan perbekalan. Ini jasa eksternal itu di Balai K3 punya jasa eksternal. Saya nggak tahu. Kalau memang ada ya monggo-monggo aja. Di sini kebijakannya bunyi. Kebijakan dan memilih jasa dan perbekalan yang mempengaruhi butuh pekerjaan. Jangan sampai jasa eksternalnya itu yang kita pilih itu adalah yang asal jadi. gitu loh Ini harus dibunyikan di dokumen level 1. Di sop 2 nya ini di prosedur penetapan ada kaji ulang, ada persetujuan harus bunyi, harus dijelaskan untuk penyedia jasa eksternal harus dijelaskan rinci di dalam SOP. Buktinya adalah rekaman pemeriksaan untuk verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi standar dan atau syarat yang ditetapkan. Rekaman dan data, data pembelian barang sudah dikaji, sudah kaji ulang dan disahkan. Terus rekaman evaluasi dan reevaluasi pemasok, dan komunikasi pemasok. peaceboard adalah yang warna hijau, yang sudah saya jelasin tadi di sebelah kiri. Prosedur dan rekaman ini adalah kuncinya. Jaminan kesesuaian dengan persyaratan lab, komunikasi dengan penyedia jasa eksternal. Jadi, untuk melaksanakan penyedia jasa eksternal dan perbekalan, itu kuncinya adalah di prosedur dan rekaman. Mana SOP-nya? Oh, SOP-nya sudah benar apa belum? Sudah. Mana buktinya? Rekamannya mana? Apa nama jasa eksternalnya? Apakah jasa eksternal tersebut sudah benar-benar apa? Berbutuh atau belum? Buktinya apa? Kalau perlu, kalau perlu dari Balai K3 itu melakukan audit pihak kedua. <tuh> Jadi audit itu ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Pihak pertama adalah ibu bapak sekalian melakukan audit internal. Audit pihak kedua adalah bapak ibu sekalian melakukan audit ke keluar, ke customer, bukan ke customer, apa, ke supplier kita, atau ke penyedia jasa eksternal kita. Itu lakukan audit. Benar nggak sih dia sudah melakukan? Boleh. Di dalam jaminan mutu, di dalam 9001 itu ada audit pihak pertama, kedua, ketiga. Kalau ketiga adalah, Ibu bapak itu, balai ketiga itu diaudit oleh B4. Itu adalah audit pihak ketiga karena mengeluarkan sertifikat. Gitu ya, terus ini pendirian-pendirian jasa eksternal. Inputnya yang selanjutnya adalah daftar keperluan pembelian barang, dan seterusnya. Prosesnya tetap lagi-lagi SOP. Harus ada efektivitas prosedur SOP-nya, efektif atau enggak. Outputnya tetap harus ada rekaman. Jadi inputnya adalah untuk silakan untuk pembelian barang dan jasa, prosesnya harus diatur di dalam SOP. Outputnya adalah bentuk rekaman. Bukti-bukti yang sudah dijanjikan di SOP harus, di, harus apa, direalisasi. Kuncinya adalah manajer penunjang dan personal yang diberi otoritas. Semakin kemarin semakin turun nih konsinya Bukan pimpinan lagi. Kalau cuma beli barang begini jangan sampai top manajemen. Masa mau beli barang aja top manajemen jangan turun tangan. Kan pimpinan top manajemen banyak kerjaan, gitu. Nah, Panato. Ya silakan. Pan Panato mohon maaf waktunya ya. tinggal kurang ya. lebih 10 menit lagi pak. Oke. Okay. Ya siapa? Nah Percata proses dan kalibrasi. Ini tadi saya udah banyak cerita panjang lebar tentang kalibrasi tentang kaji ulang sehingga yang untuk kebelakang belakangnya bapak ibu sekalian saya cepetin juga nggak masalah loh gitu. seperti ini kaji ulang permintaan tender dan sebagainya sudah saya jelasin penanganan barang untuk punya klien sudah saya jelasin ini permintaan tender kontrak ini ada delapan ya ini permintaan tender kontrak tadi sudah saya jelasin yang terkait dengan kebijakan dan kaji ulang semua dimasukkan ke dalam situ yang ini masih sama untuk permintaan tender dan kontrak pengujian persyaratan customer, itu juga saya sudah jelaskan tadi di awal-awal sebagai input dalam apa namanya, sebelum dalam masuk ke dalam proses. gitu. Oke, Bapak-Ibu, di sini enggak ada yang ini, ada satu lagi yang penting. Sebentar, ada yang penting sekali ya. Ini Bapak-Ibu sekalian. Klausul delapan ini sangat penting. Ini saya bikinnya kebanyakan, ya. waktunya cuma tiga menit, bikinnya kebanyakan ya. nggak nah, apa-apa ini. Nanti gampang, bisa buat selanjutnya, nanti panggil Pak Rahmat aja untuk menjelaskan ini. Ya. Siyata. Nah, ini persyaratan manajemen. Nah, ini yang lebih penting. <g� şeyi> Jadi, kita tadi sudah sepakat. Bahwa di persyaratan manajemen, itu B-K-3 pakai, kalau mau diintegrasikan pakai yang opsi apa tadi? Opsi A atau opsi Opsi B yang sudah melaksanakan. kalau dia yang belum melaksanakan ini. Pakai yang opsi B. Tapi dengan syarat konsisten melaksanakan 9001. Nah, sekarang saya tanya, sudah konsisten, belum? sudah, sudah konsisten. Buktinya apa? Sudah dapat sertifikat kok dari b 4 nih. Tinggal nanti Bapak-Ibu sekalian diintegrasikan. Gitu ya. Dokumen-dokumennya ini adalah semua. Ini sudah saya jelasin di tadi pagi. Nah. Terus dokumentasi manajemen, ini juga saya sudah tadi pagi, ada kebijakan mutu dan seterusnya. Terus pengendalian dokumen, saya sudah jelaskan tadi pagi. Saya menjelaskan pengendalian dokumen itu di informasi terdokumentasi. Tadi pagi panjang lebar, sudah semua. Ini sudah pengendalian dokumen. Rekamannya juga sudah, harus bisa diambil, harus bisa diidentifikasi. Mungkin SOP teknis berwarna merah seperti tadi pagi yang saya bilang. Terus pengendaliannya, mudah diakses, dan seterusnya. Untuk mengatasi risiko dan peluang, tadi saya sudah jelaskan, ini loh, cara membuatnya adalah pakai metode SWOT. Terus mengatasinya juga pakai metode SWOT. Peningkatan berkelanjutan, sudah saya jelasin juga. PDCA. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini yang saya lewat-lewatin sekarang ini, itu tadi pagi sudah saya jelasin panjang lebar. Sengaja saya tadi pagi jelasin panjang lebar, karena sekarang ini saya tahu Sore ini, siang ini, saya waktunya bakalan mepet, saya jelasin habis tadi pagi ya. Gitu, oke okay. ya, Kita okay, akan pak. Perbaik perbaikan, sebentar pak Ini audit internal sudah saya jelasin panjang lebar Untuk kaji ulang sudah, tadi kita bahas juga Proses kaji ulang sudah, input outputnya sudah, tadi kita bahas Terus, nah, ini bapak ibu pegang ini saya hanya pesan, ini pegang. Proses ini adalah proses yang ada di 17.025. Komplit dari klausul 4 sampai klausul 8. Gitu. Nah, terus gini sebentar. Bapak, Ibu sekalian, ini waktu saya udah... Habis. Udah habis ya. <laughs> gitu. Terima kasih banyak. Nah, hanya Bapak, Ibu sekalian ada PR nya itu apakah beda komitmen dengan kebijakan silakan nanti dipikirkan nanti tanya Pak Arus bani lah nanti Pak Arus bani biar kontak ke saya nanti nanti saya kontak ke saya nanti gitu. Oke, okay, terima kasih banyak dari saya Bapak Ibu sekalian. Uh, Baik, satu ya? pertanyaan Pak Sun. Ini oh, datangnya silakan. dari Pak Daliman. Boleh? Oh, yes. Boleh, boleh silakan, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Jadi Pak Daliman menanyakan pemberian yeah. nama dokumen level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Itu apakah bebas atau ada ketentuan tertentu? Mohon pencerahan. Ya. Kemudian yang dimaksud manajer penunjang, apakah hmm. manajer administrasi atau yang lain? Itu pak ya. pertanyaannya, dua pertanyaan. Okay. Saya. Yang disebut dokumen level 1, level 2, dan seterusnya, itu adalah tidak apa ya? silakan ada yang memakai nama untuk dokumen level 1. Tersedul ada, yang... ada esok. Bukan, bukan. Dokumen level 1 adalah oh, manual ya. mutu. Ada yang bikin nama pedoman, ada yang bikin namanya manual, itu. Terus kalau untuk dokumen level 2, prosedur SOP. Untuk dokumen level 3, instruksi kerja. Yang nomor 4, dokumen level 4 itu rekaman, formulir, dan seterusnya. Nah, manajer penunjang betul, administrasi, keuangan, SDM yang non teknis. Seperti itu, Bapak. Nah, jadi. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau lebih jelasnya untuk struktur dokumen level satu dua dan 3 itu bisa dilihat di ISO sepuluh itu ada di sana sepuluh ribu tiga belas kalau salah nanti saya saya ini saya informasikan ke Pak Rahmat Subagio karena saya sudah lama sudah udah lama nggak pernah lihat itu karena sudah hafal nama ISO-nya lupa sepuluh Oke, Bapak Ibu sekalian, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian saya, mungkin juga ada ketersinggungan, hayalah seperti ini, saya kalau ngomong emang apa adanya belak-belakan, merahnya merah, putihnya putih, yang penting sistemnya berjalan. Karena saya berorientasi kepada sistem, bukan kepada kedekatan. gitu. Terima kasih banyak dari saya. Wabillahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Presipti Planner, jangan lupa subscribe. Like, komen, share, dan bunyikan loncengnya. Salam.